Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel bersama aku, Wendy, dan ketiga temanku dan seperti biasa teman-teman menemani malam hari kita dengan gameplay dari Roblox, judulnya Alone in the Dark House ini kayaknya pertama kayak develop gamenya game buat solo sih, cuma kayaknya ini bisa main bareng, jadi aku gak tau aku join aja kali kok rame sih tuh isinya kita tutorial dulu ya guys <tuh> Oh, bisa main bareng ternyata Gelapnya Jadi kita di tengah malam, Paling, itu, tengah, tengah malam dipanggil buat kerja katanya Wah oh, gelap juga Left click open Gue kejepit cok Nobody here gak ada siapa-siapa di sini. chief should be here chief apa? Kepalanya ya? You can pick up every object in this game. Coba kita bawa komputer bisa nggak? Bangku nggak bisa nih bangku? Alt right click. Oh. Oh iya bisa bangkunya juga. Hah. Kita lempar aja. Bisa bawa orang nggak? Bisa bawa orang nggak? nggak bisa, anjir mukanya sama semua cuy Chiefs office yang mana? kira-kira. Hello. Oh. Is anyone in here? Sorry, I'm still uh, oh, berak, you uh, no. You happen to have yeah, some to No. Sorry. Oh, Dang it. Oh, ini lagi berak. Oh, suara kecebat ya. Eh. Keren dikit deh. Yang aku dibuka aku cari buka. Ini ruang apa tadi? Ada sesuatu? Nomor. Hey nomor How are you, sir? Apa hey, itu? Welcome back. I'm good. Thank you. How are you doing? I'm good. Apa kepalanya? I'm a little tired, but thank you for asking, sir. Katanya, apa kabar What's going on Kita capek datanya. Apa yang terjadi malam ini? Why don't you have a seat first? Kenapa kamu ngaduk dulu? There's a case that I need you to figure out tonight. harus kamu. hari yes, ini. Ya. I'm ready. hour ago, a vehicle crash. menit dari sini. A man e, and a woman dibuang, were found dead with their split Dan the mati, twist. Belah. There were three people in the vehicle. Dan ternyata Two of them ada dead 3 orang dalam, seat dalam, seat dalam They were married to each other and had a single child. That's really bad. Yeah, aku tahu. Yes, it is. I need you to find the person who was driving the vehicle. Jadi, the best orang, luck will be searching mati. their home. Did orang you copy yang... that? Yes, sir. Selamat I'm tracking. Kita cari By the way, detective. Yes, sir. If you find the child, tell them what happened. Of course. tell them sih. <td>kan buka dem kan buat banyak anjir. Kalau kita hanya ketemu bocilnya, perjalanan kita suruh kasih tahu bocilnya. Ini kasih tahu orang tua yang meninggal kali. Apa nih? Gak bisa kontrol ya? Oh bisa, bisa crouch, bisa crouch. Pencet C. c Pas tapi gelap banget kita suruh baik mobil suruh nyari suruh nyari apa namanya supirnya tadi siapa yang bisa menjelaskan kecelakaan di gitu? orang itu ntar udah haus katanya teman-teman kalian ini nggak bakal teman-teman kalian tidak bakal berbicara di aku kemana-mana kalian saja ke kemana sih gelap banget anjir. belum kebuka kan Oke ada suara ejak sih Dari guys aku izin matiin ring light dulu akatan apa-apa cara masuknya cuy find the house key cari kuncinya apakah kalian menemukannya dimana Masa tutorialnya like kita gagal anjir aja sih ada apa yang memungkinkan kalau misalnya kita taruh kunci di mana mobil sih cuma nggak tahu masalahnya rumah siapa sih bisa dibuka sudah balok apa janjinya kita disuruh manjat lewat pintu terbuka eh, apa jendela terbuka ada nggak lah banget sih. Ah, di mana itu? Benar harus manjat dulu berarti. Irgas nothing. Siapa DC itu? ada yang ada cek oh nggak. left click activate, right click hold jekos tutorial Ini yeah. gelap banget turn on the power katanya ini ada gambar atau apa ini ada suara ya? Apa nih bisa di pick up. Duit kah? Oh iya duit anjir. Dapat duit cuy. Salam bersabar ya guys kalau kita mainnya agak bego. Ini baru pertama kali kita eh ada suara pet. Dapet kunci. apa tuh? kunci terkunci. sih sini aku baca. Diambil. Erik akhirnya memutuskan untuk makan malam bareng, meskipun dia cuma makan salad, Dia belum makan malam sama kita sama dua minggu. Dia langsung pergi ke kamarnya, setiap malamnya. Setelah itu tanya kenapa? Karena dia merasa dia nggak lapar doang gitu. Terus jadi si Erik ngilang, ayahnya nggak bisa lihat, nggak ada menunjukkan dia di mana. Jadi sekarang lagi cari. Nah, ternyata cuma satu ya. Suara apa anjir? Oh shit, I hate that. Ada... Cornet. Aku bisa menggunakan snack. Dia lapar kah? I lihat had a knife. Ada pisau ga? Pisau, pisau, pisau. Oh, dapur cuma gue sama Chai Oh, udah pada masuk sini GG okay, okay. Kalian tuh pemberani sekali cuy Berapa ini? These crates are too heavy to move Terus? Mobil gerak bukan sih? Alam satuan, satuan, nah, maaf, guys sebagai mama, <laughs> di mana sih? Kita suruh nyalain power, oke, okay, power bisa di garasi nggak sih? Generator mah. 哇 Wah, gila! Enggak ada, enggak ada. Enggak banget, sih. Lah, ya udahlah, kita lanjutannya aja. Kita mati, oh, kita mati ya. bisa kemana-mana nggak? kalau bisa kemana-mana? kau cariin dong, powernya di mana? kau oh, nggak bisa berarti, oke, okay. naik batas dua kali, yuk sini, pas mati jam sekarang aja, medkit ada medkit coba, ada medkit? Itu yang saya bisa, kan? Tante Reno, gimana tadi? Gimana sih dia? Cok, kok gue sendiri, cok? Kayaknya gue pake Matrix buat gue sendiri. Gue klik kiri, tapi gue gak ngarah ke lu. Anjir lah, tapi Jadi ke sini, ini ada darah anjing di ratanya. Mungkin Sanity, kalau misalnya udah ga dar udah mati kali Ini keluar mandi keluar Ini apa? Dorm Silver Color What is that? Ih Ini ada mandi Save Berangkas Ada tulisan "di laci" katanya, mana? harus belanjir, gue kira kasih salah beneran ini ada apa di bawah? aduh gak ketahuan. dark heavy color artinya apa? bentuk ada kunci sih, cuma aku coba, coba, coba. Loh, what the hell? Mau dong Ini kenapa bangku nya jatoh? Eric selalu mengunci pintu kamarnya dan mengurung diri di kamar Saat Eric di sekolah, aku buat ada kecil di ih apaan tuh Aku membuat lubang kecil di bawah. Kalau tuh apa ya? Lemari. Untuk melihat apa yang dia lakukan. Aku aku yakin dia menghilangkan sesuatu meng... eh, dariku. aku. akan mengunci. Menyembunyikan min, apa? Kunci itu pada akhirnya. Untuk memastikan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang ilegal di kamarnya, sih aduh Erik Erik bocil berapa korek cuy terus sama kayak gimana kloset di mana sih kloset Katanya ada di mari ada lubang di bawahnya oh ini ayah buka Ada suaranya deh, lu kalo udah deketin ada suaranya tuh Pasang Dengar gak? Tuh kayak ada suara Misalnya <tuh> <tuh> okay. dibuka tapi gak bisa dibuka Oh my... Kita harus berani, kita harus berani, let's go Oh, anjir, gue ngomongin tuh, gue ngomongin tuh, gue ngomongin tuh, cuy, gue ngomongin tuh, cuy, udah ngintip, cuy. Bisa diklik itu, diklik ngintip jadi, ya. Ayo, saya paling mendauri. Iya, yeah, gak ada yang berani. Ya, udah, demi viewer tercinta, tuh. Oh. Ah. Ya udah, aku ngintip deh. Ah, oh. baru ngintip deh. Kok kayaknya tiba-tiba langsung balikin sih, gue. Kayak gak bisa ngeliat kemana-mana. Nah, klik 300k bisa diundang, dibalikin lagi. Udah gak? Justru apa dong? Sebelah kita ada ruangan seperti ini. Oh, iya yang darah bener Namun gimana cara Yuk kita keluar dah Ih suaranya seram banget saya Misalnya, mau hidup lagi mesti beli item namanya resurrect, berarti medkit bukan buat medkit buat apa dong. Kan, kalau misalnya sekali kenal sama mati, buat apa medkit? Eh, ya, figura nice. Mau tau sesuatu nggak? Data beratnya sih bisa nyaiin anjir, bego banget cuy. Iya, di pencet setting tuh sebelah duit, ada brightness-nya. Gue tadi enggak ngeh, anjir. Semoga begoba Dah, Udah, lanjut lagi, guys. Gue sempat dulu. cara ganti orang gimana? itu lift. di sebelah duit lu kan ada tanda setting. klik dulu tanda settingnya. nggak gua nggak bisa spectator lu apa janjinya udah mati dong yang bisa? lu bisa nggak di sebelah duit kanan bawah itu kan ada, ada icon, nah ya berarti dia udah mati dong kayaknya, oke oke, tapi terang sih lumayan. Lanjut aja dulu, back record, cari power dulu, cari dulu dulu powernya dimana gitu biar tau. Mantep kan kalian, sesama demen demand, main horror, berasa. Ups, nih. Gua ngerti, sih. Kita tadi disuruh nyari supir yang pembunuh dua orang tuanya, tapi kok jadi badan setan gitu. kenapa saya killer? bisa teleport killernya? di <laughs> script kali aneh ya ayo semangat guys kita coba tau nama power kan Didiki di garasi suara game yang selalu menyeramkan tapi kayaknya tadi pas dari cair ke gua lebih lama dari dari gua selalu berjirik ya gue seolah live ayo, ayo, ayo kuat ke ya yeah, bener kan solo mainnya memang harusnya literally judulnya Ada <laughs> ngulang, ngulang lah gue udah jangan bikin gini dong Ada guys bentar ya kita bakal ngulang Ya di skip. Sabar belum keluar, udah saran gue. Menurut oh, no, takut deh. <tuk> iya, iya sih, tapi nggak tahu kok naik mer gimana. Jadi ini menyerah nih. Partai lalu, emang usah. Tapi kan, lo belum 2-part partai kan. Oh. lu gue bisa, ya udah. Ya, berarti oh, iya, iya, ini secara iya, resmi kita, iya, kita telah menyerah. Iya, robux iya, do it in game, ya bukan? Atau apa? Iya, robux tuh mirip kayak abu di pubg mirip kayak uc Yaudah aku gitu Ternyata lagu kematian cuma ini belum oh, tamat sih iya, tapi iya. udahlah Kayak Steam Wallet lah gitu ya jatuhnya ya Iya gitu enak banget ini nih guys judul game-nya yeah, Iya aww <laughs> Wacu aww Eh guys gue pilih lagi guys ya. kita nonton trailer bentar ya seseram apa sih memang Aku bener, -bener nonton trailer akhirnya kita punya kapak, kayaknya kita mesti ngelawan dia juga deh. Soalnya di akhirnya ada kesempatan kita lawan dia pakai kapak. Ya deh kalau gitu. Tahan record dulu nanti kalau ada kesempatan lagi aku bakal coba mainin lagi teman teman-teman. Terlebih jago gitu kan, soalnya agak susah guys kalau udah mati harus beli 25 lima robux. Ya walaupun murah, cuma tetap kan aku mau harus pakai kredit card, aku punya kredit kartu sah jadi paling lain kesempatan kita coba lanjutin aja kali ya oke kita ganti game dulu, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe kalau kalian kaget ya yeah. oke okay ya support ya nonton dikit oke okay, guys, bye